Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Krach Media YouTube Channel. seperti biasa bareng saya Bagas Begani dan saya Jos penjual buku kisah-kisah Nabi. Wah, luar biasa Dan. <laughs> Kemarin apa namanya? Kemarin donatur uh, tetap. sekarang penjual <laughs> usahanya gimana? Baik ya, banget ya. Ya karena kan hasil penjualan buku-buku ini saya sisihkan buat uh, takjil Solo Tengah. <laughs> Jadi bermanfaat buat semoga kalian dapat kalau yang belum kebagian nanti Ya cari sendirilah, <laughs> biar gua baca. Cara dapetnya gimana tuh? Subscribe dulu ya? ya perpuasa full aja. Oh <laughs> perpuasa full? Ya, perpuasa full, punya catatan, nggak ada catatan polong, udah saya kasih. Kacu. Oke siap, siap. Nah, nah, kali ini kita agak santai nih ya. Santai. Agak santai, karena kita mau bahas how to kill your time in Ramadan cara membunuh waktu kamu yang luang di bulan ramadan siap <laughs> ya, itu artinya teman-teman jadi biar nggak repot-repot ngasih subtitle kan <laughs> enak ngeringanin kerja editor gitu, ya iya. seperti yang kalian lihat di depan meja ini udah ada beberapa uh, peralatan beberapa, beberapa item, item, <laughs> item lagi ada beberapa barang yang bisa kalian gunain buat ngisi uh, waktu luang kalian emang eh. Memang biasanya juga waktu ngeluangnya banyak, ya. Kan? Karena kan dasaran malas emang kayak gitu. Waktu ulangnya kebanyakan, so soal-soal pakai alasan social distancing segala. <tulang> males mau males aja gitu. Ya? Iya, uh, yang ini yang jelas ini lebih bermanfaat daripada kalian hibah di, di sosial media. Hmm, apalagi buat mantengin akun nya lambe turah, ya. Itu nggak bermanfaat sekali, Sama sekali nggak bermanfaat. Oke, langsung aja. Yang pertama apa nih? Uh, ada bu. Pattern illustration World, buku mewarnai pattern illusion world iya illusion World, ini buku mewarnai sebenarnya kalau dibuka ya mewarnai <tik> <tik> bukan bisa kita nabi lo ya ini mewarnai ini sangat bermanfaat ini bisa <tik> uh, mengatur kreativitas kita agak review sedikit ya covernya bagus sebenarnya udah <tik> bagus jadi ini tuh namanya pattern illusion ya udah ini sebenarnya gambar-gambar ilusi kayak gini. Ini ya buat kalian tuh sebenarnya ini berguna juga buat mengasah otak kanan walaupun nggak tahu ya otak kanan kiri Oh tenang kalau kalian nggak tahu otak kanan dan kiri di sini ada lah <tik> jadi aman hmm. otak kanan dan otak kiri pengetahuan baru ini pengetahuan baru ya Iya Ot yang kanan yang mana ini Oh iya yang ini yang, yang ada iya. pelanginya Ini yang kiri Ya buat mengasah otak kan buat otak kanan Jadi sekali-kali otak kalian tuh dipakai itu Biasanya enggak dipakai berarti. Buat cadangan nanti kalau mau saling hujat, baru pakai otak. Gini. Nah, isinya tuh sebenarnya seru nih kayak gini. Jadi emang bener-bener kayak ilusi. Misalnya misal kalian bisa lihat nggak? Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Pokoknya inilah buku kayak ini bisa kalian manfaatin buat ngelatih otak kalian. Selain ada ilusi, sebenarnya ini juga kayak, kayak semacam TTS sebenarnya. Iya, ada TTS. Biar otak itu nggak berhenti digunain. Buat teman-teman yang suka ilusi-ilusi, membayangkan hidupnya sukses dalam waktu semalam, ini bisa mendukung mendukung ilusi kalian sebenarnya. Sukses dalam waktu semalam sih. Ini bisa menjadi bahan bakar terbaik buat melamun. Melamun dan mengandai-andai kalian bisa sukses tanpa bergerak. Okay. Dengan rebahan maksudku. Rebahan kan cuma geser-geser doang. Langsung aja, next okay, next. Ini ada uh, Faber-Castle 60 Connector Pants Jadi ini ada pensil dari Faber-Castle ya. nggak boleh sebut merek lah Buat kalian yang hobi mau warnai gambar Atau intinya uh, di seni rupa lah Seni lukis gambar ini kalian bisa bisa coba dan bisa beli uh, Harganya sih lumayan mahal ya Kalau mau beli ya cari yang lebih murah lah Jangan beli kalau nggak mampu Jangan <tuh> dipaksakan lah ya Bergunakan uang dengan sebijak mungkin teman-teman <tuh> Oke, okay, tapi yang penting jadi kalau nggak cari pensil warna yang biasa-biasa aja, yeah, ngomong-ngomong biasa, yang kayak gini Buat kalian yang hobi banget gambar, ini bisa dipakai, coba ini warnanya banyak Jadi kalau kalian yang emang mau main gradasi itu lebih enak Jangan -jangan, tahu ini gradasi. recommended buat cewek-cewek yang suka gambar realis, Bikin gradasi di sini enak, pakai ini Pakai ini ya? Iya. M Kena air luntur ya? Luntur Terus selain itu, ada mic yang kita curi dari musola terdekat <Gülüyor> nih bisa buat meluangkan apa membunuh waktu luang kalian sebenarnya nyalain dong nyalain, dong kita iya. coba ya ini tuh coba di coba kamu udah. Nah, ini tuh namanya make, make karaoke make kalian bisa beli di online shop harganya mungkin 100 ribuan lah ini lumayan banget buat ngisi waktu kalian ini bisa digunain loh walaupun kayak gini bentuknya nggak mm -hmm. jelas tapi sebenarnya bisa ber berbunyi dan baik contohnya ya Assalamualaikum warahmatullahi yeah. wabarakatuh Oke okay. bisa <laughs> ini buat uh, bisa buat anggota saya ini kita kan punya uh, apa namanya saya juga koordinator tong-tongbre di kota Pekalongan jadi pakai ini bisa okay. Okay. pakai penjual obat ya di pasar <laughs> <laughs> tapi ini serius beneran, kalau pakai ini kan bisa menyanyi ah, bisa nyanyi, buat, buat kalian yang memang hmm. punya hobi, tarik suara kalau bakat nyanyi ya bisa nih pakai ini recommended gak? dari Re recommended, ini recommended, recommended. karena kalau menurut uh, psikologis ini kan dia kalau kita lagi pusing, menyanyi itu lebih meredakan. itu berdasarkan siapa tujuan Miller ada, ah, Darwin, kebatakan Darwin, <laughs> kita pakai teori Darwin semua pokoknya <laughs> Walaupun nggak nyambung, harus disambung-sambungkan <laughs> Kata Darwin kan, e, kalau kita mendengar suara kita yang buruk sekali Ini kan bisa meredakan pikiran kita yang buruk hmm, juga Oke, okay, siap Jadi bermanfaat Terus ada lagi nih, ini namanya GBA Game Boy Ad Advance ya bener Nintendo Ni Nintendo namanya Nintendo, tapi sub, merknya... Sup sub, <laughs> <Sup>, buntut <laughs> Ya kita kan lagi ini bulan uh, apa namanya hampir mendekati Lebaran akhirnya keinget makanan makanan khas. Lebaran siapa yang <laughs> pakai sop <sobun> kintur? <laughs> Setjenis kuah-kuahan yang berkarya itu kan identik dengan Ramadan. <laughs> kayak itu ya. Teman -teman. Beda umumnya pakai opor ayam Iyi, opor ayam. Ya udah nggak apa-apa kita kembali ke kotak sabun teman-teman. <laughs> Jadi nah, buat kalian yang memang akrab dengan game-game device kayak gini. Uh, harusnya udah tau lah fungsinya apa buat main game apa sih lah ya Ini buat listriknya Jadi perlu gak tarik juga kan Gak cuma melulu main cepat sih sama Mobile legend hmm. Apa enggak bosan nyoba hal, hal baru Dan ini tuh enggak online Jadi enggak ada istilah ngelek, ping gede Dan sebagainya jadi kalian gak perlu marah-marah Biasanya kalau main PUBG, tau-tau ping, ping naik kalau apa gitar pacarnya pacar langsung Marah-marah, nggak -marah, um. jelas ya. Itu apalagi Mobile Legends itu kan game yang memicu pertikaian sebenarnya. Iya. Yeah. Nggak baik dimainkan di bulan puasa. Jangan eh, lah ya. jangan. Kalau mau yang Mobile Legends Syariah. Iya, yang Syariah, yang oh, ada syariah. tulisan halal. <laughs> Jadi Mobile legends pakai tulisan Arab. Pakai waru hija Iya. Iya. iya. Iya, oke-oke. Lanjut ke barang berikutnya. Ini barang yang last but not least ya. Buat barang yang di sini. Mm. Ini mm. ada. Monopoli. Ya kali masa kalian harus dijelasin monopoli itu apa? Monopoli tahulah. Kalau yang online-nya, versi online-nya enggak ada kan yang Garis ada. Jadi Kaya itu? Iya, ada. Land versi get online. Land Jetrich. Land Jetrich. Jetrich. Jetrich. Jetrich. Nanti, nanti ya, pernah <laughs> teman, teman editor nanti ditulis ya. Saya kesusahan ngomongnya soalnya. <laughs> oke, oke. Jadi monopoli ya kalian tahulah cara mainnya apa. Jadi uh, buat buat waktu-waktu uh, social distancing coba deh yang kalian biasanya gabut tuh main monopoli itu enak banget sebenarnya. Iya. Jadi ya, ya lepasin diri kalian dari dunia maya. Ya hindari hmm. buat menghujat dan memicu hmm. pertengkaran di coba dunia maya. Ya. balik lagi ke uh, mainan board game kayak gini hmm. yang offline. Hmm, cantik. Enak, enak sebenarnya, enak. Jangan melulu menyalahkan COVID-19 dan Cina. Eh jangan, ya. Kita Coba merespon situasi dengan positif Positif harus tetap positif. Ya, positif Karena kalau negatif, tidak boleh so, Jangan <laughs> dong. Kita harus hmm. uh, tetap stay positif Kecuali positive. positif Covid jangan ya Jangan, jangan. jangan. Itu positif yang dihindari Oke okay, siap uh, Terus buat kalian yang punya kuota lebih Terus uh, duit banyak, uh, duit lumayan Bisa juga ber berlangganan Netflix Kayak kemarin Mas aja kan juga pelanggan Netflix premium ya iya ya, saya Iya memang kayak gitu itu orangnya saya saya pelanggan Netflix juga yang premium tapi nontonin Cinetron uh, drakor drakorea <laughs> jadi yang menguras emosional juga <laughs> luar biasa jadi buat kalian yang punya kuota lebih bisa tuh Netflix Netflix yang premium banyak yang hmm. jual di Twitter aja cari yang murah-murah yeah. <laughs> terus ada Spotify juga ya, Spotify yuk juga, juga itu bisa lah buat killing time dengerin denger lagu uh, top 40 mengenang mengenang lagu-lagu zaman dulu kan gak gak... bisa bisa uh, terus sama satu lagi nih yang kalau yang seputar hmm. dunia online ya hmm, apa coba, uh, coba kalian baik lagi ke Twitter deh Twitter tuh sekarang ramai dan lebih iya. uh, kalau bilang lebih open minded ya. Iya. ]nya. Sekarang kan karena saking bosannya orang-orang main IG. yang, iya tetangga-tetangga kayak IG, kayak oh, Facebook, WhatsApp, mereka pergi lagi ke Twitter, mm. karena mm. disitu kan memang lebih seru. Lebih, mm. seru. lebih seru, lebih sebenarnya. Banyak-banyak. Sebenarnya lawak-lawakan Fresh sebenarnya dari Twitter terus mm. baru ke IG gitu. ya? Sebenernya... ya dibawa dari Planet Twitter ke IG, <laughs> akhirnya Twitter. di screenshot lagi ke WhatsApp, berputar lagi jadinya gitu-gitu mulu. ya Ya mending rekam men, kayak gini aja. Ini nggak berputar-putar, nggak nggak memicu pertikaian. Apalagi menambah ghibah kan nggak mungkin. Dan yang penting nggak pakai kuota, nggak pakai kuota. Nggak mungkin nge-lag. Masa kalian ngocok dadu nge-lag? Iya, <laughs> enggak mungkin <laughs> itu. mungkin. Mungkin cuma otak kita aja yang nge-lag <laughs> gitu. Terus apalagi kira-kira? Udah, udah, udah, oh, udah. Dong. Udah itu doang, itu doang. Ya udah. Uh, itu lah, kalian bisa coba nih mainnya yang dari offline sampai online dari Netflix, Juke, Spotify, apalagi dari Twitter ya balik ke Twitter terus ini ada Monopoly ya, yang bisa hobi nyanyi bisa beli mix, mic yang bisa eh, yang hobi gambar bisa beli pensil warna terus yang ada apa yang pengen mengandai-andainya akurat bisa pakai apa ilusi, hmm? terus ya emang kalian nggak bisa jauh dari game mau nyoba game yang kayak gini bisa nih kalau nggak mampu beli ya udah beli aja gamebot yang lima belas ya, ya bisa pasang. main tetris lah ya tetris maksimal <laughs> ya itu aja seperti biasa jangan lupa yang belum subscribe lah jangan lupa yang belum subscribe subscribe nyalain loncengnya like video ini komen terus share video ini ke semua sosial media kalian oke okay, buat kalian tetap jaga kesehatan jaga jarak yeah. eh, pokoknya tetap semangat terus puasanya harus lancar dong eh, teraweh ngaji tadarus semuanya harus dilaksanin oh, dimaksimalkan yeah. lah ya, di bulan puasa ini hmm. terus <laughs> Nah, jangan lupa buat berbuka dengan yang manis dan sahur. Yang manis-manis juga sisa buka puasa yang tadi disebutkan. Oke, tak pamit. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.